this part like every time they show it in the video i like it it looks so cool it reminds me of the, uh, Ram uh, rambo movie he would go under the water and then come out kamu tidak ketinggalan setiap video baru dari channel ini dan jangan lupa untuk kasih like video ini. Angkatan Laut memiliki peran so, yang Chinese. sangat penting bagi suatu negara, Navy. apalagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang beberapa negaranya memiliki wilayah laut yang lumayan luas, seperti Indonesia. Peran pasukan khusus sangatlah penting dalam menjaga kedaulatan, terutama dalam perang non Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas 5 pasukan khusus angkatan darat paling mematikan di Asia Tenggara. Videonya sudah mendapatkan 100.000 ribu view lebih dan banyak dari kamu yang request untuk melihat angkatan lautnya. Oh. Dan, maka dari We itu, kami sudah mulai that menunjukkan lima pasukan him. khusus angkatan laut paling mematikan di Asia Tenggara. Langsung saja berikut lima wow. diantaranya. 5. NEFSOG Naval Special Operations Group atau NEFSOG adalah unit Angkatan Laut Negara Filipina yang terlatih dalam operasi khusus, mm. sabotase, perang psikologis, dan non-konvensional. Grup ini dibentuk pada tanggal 5 November tahun 1956. Sebelum diubah pada tanggal 30 Mei tahun 2005, pasukan khusus Angkatan Laut kebanggan Filipina ini memiliki nama SWAG atau kepanjangan dari Special Warfare Group. Dalam pembentukannya, NAVSOC ini sangat dipengaruhi oleh Navy SEAL Amerika Serikat, mulai dari pelatihan hingga memiliki trisula yang mirip. Pasukan khusus ini mempunyai markas di Cavite, Naval Base, di kota Cavite, Provinsi Cavite, Filipina. Nah, unit ini mengkhususkan diri dalam operasi laut, udara, dan darat atau yang lebih dikenal dengan SEAL. Mulai dari pengintaian, pertempuran jarak dekat, kontra terorisme, pembongkaran intelijen, dan operasi bawah laut untuk mendukung operasi laut secara keseluruhan. Pasukan khusus yang memiliki maskot hiu ini memiliki program that, dasar yang maybe, bernama Basic um, you know, atau I mean, di, like di antaranya para calon Navsoc harus berenang sejauh 3 km dan berlari sejauh 10 km setiap hari. Selain itu, mereka harus berenang 14,6 mil laut dari Roxas Boulevard di Manila ke stasiun Naval Sengli Point di Kota Cavite tanpa istirahat Mereka juga menjalani Hell Week yang dianggap sebagai Minggu paling oh, wow. berat dalam pelatihan nefsog oh, Nah, pasukan nefsog ini sudah terlibat dalam berbagai operasi seperti Operation Enduring Freedom dan berbagai operasi yang terjadi di negri Serta yang paling terkenal dalam menumpas kelompok Abu Sayyaf 4. Royal Thai Navy Seals oh, Selanjutnya, ada The Naval Special Warfare Command atau yang lebih akrab dikenal dengan Royal Thai Navy Seals Yang merupakan pasukan khusus Angkatan Laut Negara Thailand Sama seperti Nefsock, Royal Thai Navy Seals dibentuk pada tahun 1956 dengan bantuan pemerintah Amerika Serikat Dan juga memiliki hubungan yang dekat dengan US Navy Seals Pasukan khusus ini mengkhususkan diri dalam pengumpulan intelijen, misi pengintaian, aksi langsung, perang non-konvensional, dan juga kontra terorisme. Pasukan khusus ini juga memiliki masa pelatihan yang lumayan panjang Yaitu sekitar 7 hingga 8 bulan Yang terbagi ke dalam lima periode Yaitu pelatihan dasar selama 3 minggu Latihan inti selama enam minggu Kemudian ada latihan intensif Yang juga dikenal dengan Minggu Neraka wow. Latihan satu ini berlangsung selama 120 jam Terus menerus tanpa istirahat Selanjutnya ada berbagai latihan taktikal Dan yang terakhir adalah latihan taktis dalam kondisi nyata yang membutuhkan waktu sekitar dua bulan Nah, kecekatan pasukan khusus ini sudah dibuktikan dengan di berbagai operasi yang mereka terlibat di dalamnya, seperti operasi anti-pembajakan di Teluk Thailand, operasi anti-pembajakan di Teluk Aden di lepas pantai Somalia pada tahun 2009 pertempuran Bako pada tahun 2013 dan yang paling terkenal yaitu penyelamatan tim sepak bola junior yang terjebak di sistem gua Nom Tam Luang Nang pada tahun dua ribu delapan belas hmm in avez歩 utama they went Antan to Royal rescue uh, 13 boys and their coach that got stuck in the cave. And I guess the up as a signif each of that uh, rescue mission. 3, Eskal, I guess This is Malaysia. Hmm. Pasukan khas laut adalah pasukan operasi khusus utama Angkatan Laut Kerajaan Malaysia Pasukan khusus ini dibentuk pada 1 Oktober tahun 1983 Pasukan khusus yang satu ini adalah unit operasi khusus yang multifungsi Jadi tidak hanya berfungsi sebagai anti terorisme maritim Tetapi juga memiliki tugas dan peranan lain Seperti misi-misi pengintaian, aksi langsung, penyelamatan sandra, peran konvensional, peledakan bawah air, serangan target bernilai tinggi dan masih banyak lagi Pascal memiliki markas unit 1 di HMS Malaya Navy Base Lumut Perak dan unit 2 di HMS Seri sempurna Navy Base sempurna Sabah. Nah, setiap prajurit yang ingin menjadi anggota Pascal harus melalui beberapa tahap pelatihan yang sangat berat. Beberapa latihan itu seperti lari sejauh 7,8 km dalam waktu hanya 24 menit. Berenang di laut terbuka sejauh 6,4 km dalam kurun waktu kurang dari 2 jam. Bertahan di dalam air dalam kondisi kaki dan tangan terikat hingga skydiving. Selain itu, anggota Pascal juga dibekali dengan berbagai skill seperti bela diri, medis, rasa asing, dan masih banyak lagi. Nah, tak diragukan lagi, pasukan Pascal ini adalah pasukan kelas elit yang diakui dunia. Pasukan khusus ini pun memiliki peran dalam berbagai operasi, seperti misi pengamanan di Kepulauan Spratly, berbagai misi perdamaian di banyak negara seperti di Somalia, Angola, Timor Leste dan Lebanon, penyelamatan sandera di Somalia dan masih banyak lagi. 2. Naval diving, diving Unit. Selanjutnya ada Naval Diving Unit yang merupakan unit pasukan khusus Angkatan Laut Negara Singapura Yang satu ini memiliki julukan Elite Frogman dan moto Nothing Stands in Our Way Naval Diving Unit mulai aktif pada tahun 1971 Nah sesuai namanya Naval Diving Unit terdiri dari sekelompok penyelam yang direkrut dari jajaran Komando Angkatan Laut Negara Singapura Pasukan khusus Angkatan Laut Kebanggaan Singapura ini secara teratur ditugaskan dengan operasi penyelamatan, pemengkaran ranjau bawah laut, komando, dan perang tipe Fragment, namun juga memiliki peran lain seperti VBSS, Perang Amfibi, Aksi Langsung, dan Pengintaian. Pasukan khusus yang sebenarnya right? dikenal dengan sebutan South Diving Center ini memiliki markas yang berada di Sembawang Camp yang terletak di daerah utara negara Singapura. Sama seperti pasukan khusus lainnya, Naval Diving Unit juga memiliki pelatihan yang berat. Bahkan, saking beratnya, tingkat dropout dalam pelatihan untuk menjadi anggota Naval Diving Unit ini bisa mencapai 75 hingga 80 persen. Selain itu, para anggota Naval Diving Unit juga sering berlatih bersama pasukan khusus dari negara lain. Bukan, bukan dengan negara ASEAN, tetapi biasanya dengan Army Green Beret dan Navy Seal Amerika Serikat, SAS Inggris, serta Spetsnaz dari Rusia. Pasukan khusus ini pun memiliki peranan di banyak operasi, seperti di saat gempa dan tsunami Samudera India tahun 2004 di perang Afghanistan, di perang Irak, dan juga rekonstruksinya serta dalam intervensi militer internasional terhadap ISIL. Sebelum kita ke nomor satu, kalau kamu suka dengan konten-konten dari channel Top 5 Merdeka, maka jangan lupa juga follow akun Instagram Admin Top 5 Merdeka, karena di sana kita juga akan mempost berbagai 5 fakta-fakta menarik hampir setiap hari. Linknya ada di deskripsi. Number 1, Indonesia. Yang terakhir ada Detasmen Jala Mengkara atau yang lebih dikenal dengan sebutan Denjaka. Yang satu ini merupakan ini pasukan cool operasi khusus anti terorisme elit angkatan laut negara Indonesia. Para personel Denjaka merupakan orang-orang pilihan yang memiliki kemampuan mumpuni bahkan kemampuan okay, satu personel Denjaka God. dipercaya setara dengan 120 tentara biasa. Huge. Unit pasukan khusus yang dibentuk pada tahun 1984 ini memiliki markas di Jakarta. Nah, unit yang memiliki julukan hantu laut ini sejatinya adalah detasmen gabungan yang dibentuk dari personel terpilih dari dua pasukan khusus angkatan laut Indonesia lainnya yaitu Kopaska dan Denjaka. Wow. Jadi memang bisa dikatakan Denjaka yang paling elit dari yang elit. Denjaka memiliki beberapa tugas utama, seperti operasi anti-terorisme, anti-sabotase, beach clearing, aksi langsung, anti-pembajakan, pertayan, pengamatan selancar, dan kombat SAR. Namun selain tugas terkait terorisme, Denjaka juga digunakan untuk keamanan VIP, bahkan tugas-tugas rahasia yang seringkali tak diakui ataupun tercatat resmi oleh markas besar TNI dalam melaksanakan tugasnya ini, para personel Denjaka mampu mendekati target melalui laut, bawah air, maupun vertikal dari udara, karena juga memenuhi syarat untuk ditempatkan sebagai penunjung payung. Nah, para calon personal dan harus menyelesaikan pelatihan selama setidaknya 4 bulan yang disebut dengan PTAL atau Penanggulangan Teror Aspek Laut. Mereka dituntut untuk memiliki kesiapan operasional yang tertinggi, mobilitas, kecepatan, kerahasiaan, dan tingkat hak tertinggi. Selain itu, mereka juga diwajibkan memiliki IQ yang tinggi, serta dibekali ilmu kejiwaan hingga analisa situasi khusus. And yeah, I are watching that. that was pretty cool it was really nice really really cool guys uh, so you know the way the reason that I watched this video is not that to do a comparison for example who is better than uh, than uh, the other but rather just to see for example what do they do what kind of hardware did they do they use what kind of uh for example training that they do because They're all heroes in their countries, right? They're basically working uh, hard, putting their lives uh, on the line to protect the citizens as well as the leaders of uh, their country from uh, any uh, harm, right? They they're part of like search and rescue. If there's terrorism, kidnapping, things like that, they basically go and, and help people. So, just wanted to clarify that that this is doesn't show who's better than one another, but just shows uh, their capabilities and uh, what basically activity that they take uh, part in. Yeah, so with that said it was really really cool there was a couple of them actually that took part in afghanistan as well as iraq that would be pretty nice you know to see for example the malaysian or the indonesian uh, army or navy actually helping afghanistan and maybe training the the soldiers because um, the soldiers as well as the police in afghanistan does uh, need that training because uh, a lot of uh, them are uh, illiterate so i think if the afghan leaders for example want to change the country uh then they should definitely for example ask uh, for help right so it's just my prayer that uh they do so so that way you know we can see afghanistan one day on the world uh stage similarly having towers so we can compare it to jakarta as well as K Kuala Lumpur. so it's always good to dream right so thank you very much guys for suggesting this video i hope you guys enjoyed it if you did